Halo teman-teman, udah subscribe belum? Jangan lupa di subscribe ya Di like, di komen, di share, oke? Okay? Thank you Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video saya kali ini, saya <tuh> ingin membahas seputar tips untuk jaringan yang lemot nih guys Nah, kebetulan beberapa hari ini jaringan handphone Samsung saya lemot banget nih guys nah dan tips ini saya re rekomendasikan untuk handphone Samsung ya guys karena di sini saya menggunakan handphone Samsung nah bagaimana caranya kita masuk ke panggilan telepon seperti ini kemudian kita klik bintang pagar kemudian 9900 pagar. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini, guys. Nah, kemudian kita klik the book level enable mid Nah, kita klik ya, guys. Nah, tadinya ini sebelum saya klik ini juga bacaan. Tadi bacanya ini the book Enable level strip low di sini ya guys. Nah yang saya lingkar ini guys. Nah dan sekarang dia berubah menjadi debuk level enable mid. Nah saya coba klik lagi ya guys. Kemudian kita klik di bawahnya ini, ini ada jajaran tiga guys. Kita klik mid. Handphone kalian akan langsung mati guys Tapi kalian gak usah khawatir Karena handphone kalian akan hidup kembali Itu hanya Merestat aja guys Nah ini dia tips dari saya Jangan lupa Tetap dukung channel saya ya teman-teman Dengan like, subscribe, comment dan share Terima kasih